Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ya, Ini hanya saya ajak uh, Memperhatikan negara kita Secara geografis Dengan menggunakan <coughs> ini Inilah negara kita Nah ini satu contohnya adalah Sumatra India, Sumatra India, ini Sumatra Pasifik, hmm, dan itu Asia ya, kedua Asia, kedua Australia, gitu ya, teman-teman. Hmm. Itu jelas garis pantai selatan negara kita itu laut bandar Yaitu laut antara Sulawesi uh, Juga cukup biru ya teman-teman Artinya biru biru-biru ini, ini sangat dalamnya ya Adalah uh, perlahiran atau laut atau lautan yang sangat dalam Yaitu laut bandar Laut Bandar, Rabu, sampai Laut Utara, Antetik juga biru nah, Sekitar Ketawasi juga lumayan biru nah, Tidak keabuan-abuan butih Artinya nah, keabuan-abuan butih itu agak dangkar di nah, temen, temen Nah itu Tuh teman-teman Nah coba kita zoom ya uh, teman-teman saja Memperhatikan Negara kita Secara geografis uh, Karena Sebagaimana berita yang viral Baik di TV Maupun di Youtube uh, Bahwa Telah terjadi gempa-gempa Bahkan diprediksi akan ada Gempa dahsyat Nah, apakah benar itu secara geografis akan terjadi seperti itu nah, kita tidak bisa menjawabnya teman-teman tapi nah, mari kita perhatikan saja ini selatan Pulau Jawa yang saya tunjuk tadi ini selatan Pulau Jawa nah, ini laut Bandar mungkin laut Tenggara ini laut utara coba kita zoom ya kita besarkan teman-teman ya. Apakah benar ini wilayah jauh itu daratan apa tidak uh, rekayasa nah, nanti kita coba zoom lebih besar nanti nanti nah ini ini hmm, selatan Banten uh, Ya, nah nah terhadapkan tebing-tebing curam di dalam laut teman-teman ya, ini tebing-tebing curam di selatan Jawa nah, seperti tebing gunung bahkan melebihi tebing gunung itu kedalamannya itu nah, begitu juga ini laut di utara antip antite itu juga seperti ada uh, Palung ya Palung yang lebar Kemudian Sulawesi uh, Bisa kita perhatikan Laut di sekitar Sulawesi itu juga cukup dalam uh, Sehingga Sulawesi juga Sering terjadi gempa ya teman-temannya uh, kemudian nah, kita perhatikan sepanjang pesisir Sulawesi juga cukup curam uh, ini sulawesi utara juga pantainya cukup curam-curam ya dalamnya lautnya teman-teman itu <tuh, tuh>, teman-teman nah, seperti inilah alam geografis kita bagian besar memang berupa wilayah perairan uh, ya, uh, ini adalah Banda dan burung. oke okay, teman-teman di selatan Seram dan di selatan uh, Iran Barat ini teman-teman uh, itu sangat dalam teman-teman Banda, ini sangat dalam tanah rambu itu nah, Baik kita kecilkan lagi nah, Kita perhatikan nah, Seperti inilah Sekali lagi seperti inilah Geografis Negara kita nah, Di sebagian besar Memang wilayahnya berupa perairan. Nah, itu teman-temannya selatan pulau Jawa, utara pulau Jawa, utara pulau Sumatera, dan sekitar Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Nah itu tidak berwarna biru ya teman-teman, hanya kabu-abuan itu. Artinya nah, kedalamannya tidak melebihi eh, 300 meter. Mungkin yang biru biru ini, ini bisa tiga ribuan meter dalamnya itu teman teman. Itu berarti, lebih uh, gunung uh, gunung nah, itu dalamnya itu lebih tingginya gunung Semarang yang biru biru ini, karena tiga ribu lebih tiga ribu sampai lima ribu meter itu teman-teman yang biru-biru itu. Nah ini ini selatan Banten yang kemarin dikabarkan uh, gempa yang getarannya sampai ke Jakarta. Nah teman-teman perhatikan pantainya ya terutama pantai dalam laut itu teman-teman. Ini -teman. seperti tebing-tebing tinggi, sangat sangat tinggi tebing tepung itu. Nah kalau oh, tepung-temping dalam laut ini longsor, ya. mungkin juga menimbulkan getaran. Ada patahan-patahan tanah, ya. mungkin juga menimbulkan getaran. teman-teman sehingga gempa. Itu ada teman-teman ya. Uh, saya ajak teman-teman memperhatikan geografis. Uh, negara kita terutama di selatan Pulau jawa teman-teman uh, bisa melakukan hal ini sendiri melalui Google Nah, ini teman-teman setelah kita zoom uh, di dekat Banten tadinya selatan Banten kita zoom Nah, teman-teman mungkin bisa melihat sendiri itu adalah kota atau daerah yang ramai teman-teman Hari nah, tambahnya tadi dari langit itu hanya hijau hijau ke teman ada hijau ke buah-buahan setelah kita zoom adalah benar-benar uh, kawasan padat penduduk itu teman-teman nah, coba kita kecilkan lagi nah tambahnya dari jauh seperti itu kan teman-teman tapi -teman. setelah kita zoom ternyata ini eh, benar-benar inilah uh, keadaan negara kita dari angkasa. Itu uh, sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa uh, hmm, apa ya mengambil jawaban sendiri ya mengapa negara kita itu sering gempa terutama selatannya. Ya, selatan Sumatera, selatan Jawa, nah, NTB, NTT, Sulawesi, ya, Maluku, gitu teman-teman. Ya, nah, ini tadi selatan Jogja, ya, setelah kita zoom, teman-teman ya, perhatikan, ternyata adalah bandara baru. Nah, saya baru tahu juga, nih, ternyata bandara baru di Jogja itu ada di pantai, tersisari selatan. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton Semoga video yang sederhana ini Video yang tanpa poles-polesan ini Bisa membuat kita mau mempelajari geografis negara kita teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh